Fitrah menurut perintah agama Kini kita beridul fitri berbahagia Mari kita berlebaran bersuka gembira berjabat tangan sambil bermaaf-maafan Hilang dendam habis marah di hari lebaran Minal Maafkan lahir dan batin Selamat para pemimpin Rakyatnya makmur terjamin Minal Aydin Walfaizin Maafkan lahir dan batin Selamat para pemimpin Rakyatnya makmur terjamin Dari segala pencurusannya desa berpakaian baru serba indah Setahun sekali ke kota naik biskiri Hilirmu di jalan kaki pinjang sampai sore Akibatnya tentang selok sepatu cerope Kakinya pada lecet babak belur berabe Terjamin